Fly oke, oke, hai guys, teman-teman dulu guys, hai kontol. <laughs> jadi, <laughs> lukis, <laughs> sekarang si Joya ada gantinya. Lu, rek lu, rekrut. lu rekrut ini satu ini. biar dia ngeditnya makin kesel gitu. <laughs> iya, lagi-lagi gila. jadi kita baru mendatangkan tamu ya, tamu ya kan? dari cadangan. Gading, Serpong Warrior <laughs> Mulai saat ini udah tidak mengajak joya lagi anjing. Joya buat anjing kontol. Gara-gara dia itu abu-abu itu abu-abu itu credit abu-abu itu. Ini ngapain outside outside-nya namanya? The rich man, the rich man. Anjas. Kuruma Amoret. Yo, i udah pakai kuruma, Bos. Credit, credit, credit, credit, guys. Enak video pakai kuruma nih gue nih anjing. Oh, gas ya. Cakep sekali. Woi, Anjas Anjas. onge Gila, onge. Kaling kece gua banyak, oh, mobil, mobil dah, bos, Yang mana, bos, bos, bos, bos, bos, meeting dulu, meeting dulu, ini titik, oh, titik, poinnya sama. Gue nih, kita nih, titik, pokoknya di paltri, paltri di bawah oh, iya. helikopter, helikopter, bener, bukan, sama, sama, sama, sama, sama, kan, semuanya, man, oh uh, iya, ya helikopter nih, bohong so, mobil kuning, buat nih, mobilnya anjing, nih, boleh, lo anjing <laughs> so, lo, lo. <laughs> Paham, Mobil bilang nah, ada mewah-mewahnya anjing Oh, gue liku rumah anjing <laughs> <laughs> Bos, hati-hati bos, mobil cakep nih bawahnya. Gila, gila, ntar lo tandain dulu Ini ngapain by the way, gue aja gak tau Gue juga ya. gak tau, oh, kita oh. gak ada yang tau okay. Man, jadi ini kita gak boleh mati man Sekali mati kita gagal Aduh susah nih okay. kita, ya. Pokoknya dalam berempat ini kita gak boleh mati Oke okay, oke okay, oke okay. Gue tahu kan kalau diam aja hitung isi darah Oh tau tau tau iya, jadi kalau terlalu merah nih lu aja dulu pergi sendiri deh oke let's go nah lu tadi ada beli ini gak beli apa namanya armor armor beli cuman gua light jadi kayaknya nggak sampai full eh full deh nah jadi misalnya armor tuh habis tuh yang biru nah lalu mencet m inventory body armor nah di situ ada ini gak super heavy armor atau heavy armor atau yang light ada nominalnya gak leh goblok anjing leh goblok anjing Berat batanya mobilnya, Ubi. Ada super light armor. Iya, ada berapa? Satu light armor, sisanya nah, nah. semua 0 Nah, sisanya salah. nanti kalau itu udah pakai aja. Ini lu kemarin tingginya anjingnya. Oh, salah, cok. Oh, supongnya Ini drivernya gak pernah benar anjing dulu. <laughs> salah, salah, salah. Itu GPC, salah anjing. Gak pernah benar <laughs> anjing jadi dulu. Gak bisa anjing. Kagak salah anjing GPC. GPS bener anjing ngomongnya di sini. Salah, kita salah anjing. Jangan <laughs> itu. GPS buat anjing kita manusia. <laughs> Gue lagi pakai cinematic nih keren banget nih. Buat belok, buat beloknya juga kurang. Cinematic R, ya <laughs> Wah kita mau mau yeah. ini, mau ini nih. Apa namanya? Nyolong, Apa nyolong heli. Ngolah ngolag ngolag ganja. Oh, apa mah garam. gajah Kalau garam anjing. Ini kan seni nih tuh di sebelah kanan. Eh, pakai pakai pakai pakai masuk, pakai Takut ada razia, razia. Eh, itu musuhnya goblok dilewatin Oh, ini musuhnya. Iya, dari sini aja, dari sini. dalam aja gua tembak. Berhenti, Ini di belakang di pojokan, di pojokan. Pelan-pelan. Udah, enggak usah, enggak usah dari mobil tembak sini aja jalan ya, ya, ya, gak? sambil jalan gak? jalan ya, ya. ya, ya. ya, ya, gak? Ya, kan jalan senjata nge? dulu anjing gua gak ikut tembak, enak aja lu weh! weh! melikopter cu! melikopter gua, gua, gua tembak, gua tembak, gua tembak gua coba tembakin tembak hmm. untung ada kurumah anjing anjing Kalau gak ada tewas cu! Tuh, depan tuh, nah, wow ditemukan berempat <laughs> deh kesian banget, belakang belakang belakang, nah, tambah tambah jangan kuat dulu, belum habis belum habis abisin guys, kasih tahu guys, jumpa enak banget kayak ngecet anjing kau pakai kerumah gentot, <laughs> oh, kembali bos, kembali bos, yuk kanan kanan, masuk Berat, kanan tuh, abis Masuk kanan Tidak masuk bisa kanan bisa. Nah. Kiri, kiri, kiri, kiri kiri kiri Kiri kiri kiri ujung masuk, ujung Masuk nah, masuk Nah iya ada ada lagi deh Nah Oh ini gue dapet nah nih yang disininya Masuk nah, depan masuk gue depan gue lagi Gue tembak titiknya anjing Woy <laughs> hey, hey. woy Yang bener dong kanan masuk lo Itu keluar Sorry sorry sorry sorry, sorry. Gue tembak titiknya nih <laughs> nge anjing Iya Ini skill Lah Wim ngumpet disitu deh Lah ngelamun jorok anjing <laughs> Ngelamun jorok anjing Itu masih ada tuh Eh keluar S gua anjing Eh jangan seru Hahaha Wah win man nge <laughs> nge wow. Tenang, tenang, tenang Jangan pake mask lu lagi lu Oke, cheat game man, pake Oke, oke okay, okay. Udah udah udah Aku <laughs> Eh belakang masih ada tuh Jok. Oh di atas anjing dia Belum belum mati belum mati belum mati Mana nih? Ya, oke masih Udah ya. ya. oh, Oke berangkat kita Eh ada lah Masih ada anjing Eh itu masih Ging. ada cok Eh helikopternya jangan tembok cok Eh, konsen ya, jangan malah tuh, jangan sembar. Itu belakang, belakang masih ada, masih ada. Lah, ya, tinggal pistol gue. Lah, habis tuh dulu anjing. Ke mana anjing? Iya. Enggak ya, habis belakang teman. Itu dia. Ya! Ini kayak sayurin. Eh, masih ada. Eh, belakang masih ada tuh belakang, Cuk. Oh, atas, di atas. Di atas ya di sih di atasnya? Enggak ada. Oh, Down, down. Lo, lo masih masih ini Udah. Udah, Oh nah baru. Ya, yang di sini udah. Masih Rukulat ada merah-merah. Eh, Bi bi. Santai, Cok. Di belakang masih ada. Udah, yang di belakang. Ini satu lagi nih. Udah. Udah. Let's go. Yuk. Eh, okay. ayo pilot-pilot naik pilot. Mau mau oh. eh, pilot borong, boleh, boleh. Bawa. Ahlinya nih tenang teman Gua bagi-bagi harta. Eh, nge bagi-bagi harta sebelah kiri nih. Udah yeah, nah, naik semua, naik semua dah. Si Herman. Kalon. Man, Man, Man, udah naik Man? Udah, udah, gue udah naik Eh, oh, senjata lucu, coy, udah e, Eh Man, itu kita lawan helikopter nih sekarang, tuh, meta, -meta yeah. tuh ya Gas, gas Tolong ya, tolong koordinasinya, tolong Senjata nya apaan ini? Gua Eh, itu senjata, coba ini, kenapa? udah ngangguk, helikopter aja jeng kok beda, bin, bin, jumpa, bin. <lain <lain <lain <lain Bi, coba Bi Eh, le le le ya, ya, ya, ya, ya senjata gua begini Oh, gua mesin gunnya Eh, depan siap-siap ya, wih, wih, gila seneng banget cok. Oh nih, kotor ini, wah enak cok, ini cok. Hukirin tuh, mana sih kotoran cok? Rekornya, rekornya rusak anjing. Ya ini jaraknya nggak jauh anjing. Kok sumpah nih kena air langsung mati sih? Entot kabut coy lihat kotoran cok kebangsat. Brense nggak jauh nih ya? Mm -mm. Eh, di. Andi... Kan oh, jauh. di belakang, di belakang mati, di belakang mati. kanan eh, hmm, tuh, kanan tuh Ini satu hancur loh Mati Eh, bentar, kok di komputer kita getar ya, anjing? Iya, anjir getar Gua Ya, oh, ya. Ada lagi tuh depan depan Hollywood, finewood Wood. Oh, ini. Ah kita ditembak cuy anjing. Gua ketembak oh, ketembak. Tenang. Keluaran joklat, keluaran gua. Beres beres. Di belakang. Oke oh, oke. Okay, oh, okay. Mati kan dia. Mati. Saya ada satu lagi belakangnya. Satu lagi belakang lo ada oh, Dua cuy di belakang cuy. Oke okay, satu meledak. Dua di lagi Wah, oh, satu mojok, ada satu lagi di kiri nih. lagi nih, nih, Kiri nih. Oke, oh, oh, Oke, okay. okay. lagi, lagi lagi lagi nih, lagi nih. lagi nih, lagi lagi nih, lagi nih. Oke, lagi nih, lagi nih. Oke, lagi nih, lagi nih. Oke, Oke, Oke, Oke, Oke, Oke, lagi nih. Oke, lagi nih. Oke, lagi nih. Oke, lagi Oke, lagi Oke, nih. Oke, lagi nih. bawah lagi di Oke, lagi di bawahnya, lagi nih. Oke, Hojak, aman? aman? Aman kanan. Oke, okay, Bos. Langnya <laughs> lu nembakin yang mana, ngk? Itu yang kanan. Gua kanan kiri bisa, anjing. Gua kanan, oh, gua kanan kiri bisa. iya, cuma kiri cuma belakang enggak bisa gua. Oh, gua kiri, gua kiri doang. Satu lagi oh, kita harus samperin ya. nih. Ini gua nyamperin. Lo enggak enggak dengar senjata gua. Oh, itu lu. Hmm. Oh, lu laser, ya? <laughs> iya. Kita oh, mesin gun di mana, oh, di bawah coy, di bawah coy di kepala. Kalau tinggi kita. oh enggak enggak. Gua bisa tembak sadah tuh, Mang. Bisa, bisa. bisa. bisa. bisa enggak nyampe gua gua enggak terjangkau banget, jangkau gua. Enggak, enggak Kang, enggak jangkau. Nah, baru kejangkau nih. Mati lu anjing. Mati enggak? Aduh, lagi keputar. Lu bi. Gua muter deh, gua muter, gua muter, gua. Ah, oh, masih uh, di bawah ya? Oke. Nah, cepat cepat cepat Oh, oh enggak iya. nyampe kok. Sangat naik naik naik naik naik naik Ombra cok. Langsung enggak ada. Enggak enggak nggak. Lil, langsungan Lil, enggak. jangan sampai gagal ya. Turunin pesawatnya. anjing. Oh, itu tuh tuh yang ada asap merah tuh di bawah. Oh iya, iya iya Wah, ini ini susah sih Lil. Susah sih, Bih. Rem sekarang aja, Dok. Rem dulu. ini, rem, ini, ini gua ngerem nih, gua ngerem. Jadi awasinlah batu liu. Jangan bikin tegang, jangan dibikin tegang. Jika, jangan jangan nah, <hissil> jangan nah, e, eh, eh, <sutuk> eh, eh, eh, Jauh nggak nyampe, ya? Yeah, ya, yeah, nggak nyampe lagi. Lili, lili, lili, lili, lili, lili, meledak, meledak, lili, lili, lili, lili, lili, lili, lili, tenang, lili, lili, lili, sama, bikin lili, <laughs> <laughs> <laughs> please, please. nih lili, lili, lili, Bikin gimmick, bikin lili, lili, lili, lili, lili, lili, Maju ke depan lili lili -li -li. Ke kiri ya. ke kiri bang ke kiri <laughs> Lu ke kanan mulu dari tadi bang Anjing Ya ya ya Mundur Ya ya ya Ya ya Ya Oh ini bisa kaya cok Ini bisa kaya cok huh? Serius lu? Iya iya iya Oh iya ada ituannya tuh ada sky nya Ada sky nya bawahnya tuh Tapi jangan cair juga anjing Enggak cok serius serius cok nurin ini cok Sumpah cok Ini keyboardku udah basah semua ini keringetan ini Ahlak enggak, jangan-jangan ini rem, ini rem bang Rem, rem, rem rembul, rembul, rembul, rembul, rembul, rembul, rembul, rembul, rembul, balik, rembul, rembul, rembul, santuy rembul, rembul, rembul, Turun rembul, rembul, rembul, rembul, rembul, rembul, Turun rembul, turun rembul, turun rembul, turun, turun, turun rembul, nggak rembul, nggak rembul, nggak rembul, rembul, rembul, dikit rembul, rembul, dikit rembul, rembul, rembul, lagi, dikit lagi Dikit lagi, dikit lagi kita gitu lagi, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, bah. maju, maju, maju, kiri, maju, kiri, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, kiri, we, we kiri, kiri, we, kiri, we, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, Aduh, gini banget Sumpah, susah Eh, gini aja, gini aja, Aduh. gini aja. Nanti kan udah musuhnya udah habis. Keep lu nyoba dulu, lil Naik turun, naik turun gitu. Jangan langsung terbang dulu. Enggak, enggak, lu jangan baca telut yang lain dari nih. Terus, uangnya supang itu. Boy sama gue, Amo, gue sama Amo ya. Entar eh, eh, lu entar lu entar lu entar lu entar lu. Entar dari gua ngang susah, ngang tuh, susah ini helikopter beda main kemarin tuh tumpah. Helikopternya polisi lu bisa turun gitu enggak lurus? Bisa. Ini enggak bisa nih. Man, Mantan, coba, Bang, lu man. bisa enggak, Bang? Enggak mungkin, sih Iya, pencet apa aja sih kontrolnya? Untung di sini, Cok. Untung di sini, Cok. Coba-coba gua coba gua. Ah. Ya, Untung boleh, di sini nih. Sudah gimana? habis, sudah habis, sudah habis musuhnya. Entar tinggal lawan helikopter. Tutup lawan. Tutup lawan helikopter. Iya, ada lawan helikopter, Cok. Oh iya coba-coba no, coba, coba-coba no, anjing nukung kalau cobain balik keteran juga gas gas gas gas gas yuk yuk yuk bisa yuk yuk bisa yuk yang ngendarin siapa? oh, oh iya, ya. ngga oh iya ya miring dia oh, anjing iya anjing miring dia ya anjing ngentot emang susah cuy emang cuy makan cuy ah gampang ah ini gampang oke gampang oke lihat aja moldaknya, gua meledaknya tadi lama ya. lu cepet nih meledaknya anjing yaa si misal amat sih anjing kuningnya kuningnya kuningnya kuningnya kuning hancurin dulu helikopter ya iya deketin lu anjing deketin deketin, deketin yuk bisa yuk yuk yuk masih masih trending ini pilotnya <laughs> Ra, ini ngajarin anjing wawwaww wawwaww wawwwaww oh <laughs> di kiri nih helikopternya mana sih helikopternya Lata, belakang belakang belakang di bawah ya oh di bawah di bawah di bawah gua mau lima situ nembak belakang tuh. Kan? oke okay. okay. no di atas no no oh, ini, no nih. nah siap Udah lanjut lanjut lanjut okey yee lah pilotnya booo udah stay stay stay That aduh oke kenal ini kenal kenal kenal kenal okey yuk satu lagi yuk oke. Oke, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Ah. Sekarang sudah selesai tinggal kita mendaratkan pesawat ini. Oke, okay, santuy. Ayo pilot yang ngakunya jago ayo. Eh, hey, gil mendorotin. santuy. Ini ngangguk-ngangguk helikopter anjing. Eh <laughs> salah jelaslah. Enggak masalahnya untuk tempat daratnya itu sempit banget coy tadi. Iya, enggak itu emang lemah aja itu gue tadi. Eh, slow kalau maldak gua siram lo dari sini lo adih tamparnya. Gila kalau gua bisa berhasil gimana nih? Kupik kanan aja dulu. Lu enggak lihat tuh gua udah bawanya udah santuy banget santuy anjing man beda kan, kan kalau dia meluncur man gak bawah, man. apa man Apaan? beda beda Bajar kan be man. Gawah, man beda kan dari yang tadi kan pilotnya ini agak santai gitu ya kan nggak gerak sedikit anjing ini ah ini gue deg udah nih lu siap siap depan anjing tuh siap siap depan tuh semua di parkirnya nge semua tuh di parkirnya masalahnya nge <anjing> nge lu udah bisa turun sih nge udah bisa turun nge udah bisa turun nge <anjing ini>. turun nge turun turun <tuk> jangan belum nih karena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 Kelewatan, kelewatan, kelewatan Ayo, pelan-pelan ya bisa ya <laughs> Oke, okay, lagi, lagi, lagi fokus ya, <laughs> lagi fokus Turun, pelan-pelan nge, Udah nggak usah mencet W Turun aja, turun S, S Nggak usah ya, mencet ga. 8 Nge, jangan selalu banyak mencet angka nge Lu jangan fokus sama suara kita nge Lu fokus aja lang nge Terus nge Gak usah fokus terus, nge fokus nge Sabar, sabar okay, ya, Sabar nge, sabar nge W, kombinasikan W sama 8 nge W sama S sih, nge Menurut gua nge Ya, iya ya udah udah mulai mulai Aduh. goyang goyang mulai mulai mohon bersabar mohon bersabar tapi ini ayo, ada ayo. les nya dulu kan harusnya ada ada kan kita langsung yeah. belajar berperang hmm. apa itu belajar aja langsung perang tuh oke biasanya lompat ini Gaudah. bisa bisa bisa <tid>. bisa bisa bisa cakep cakep Let's go. Ayo, ayo, ayo. kiri, ayo, dikit, ayo. kiri ayo, dikit kiri ayo, dikit, kiri, ayo, dikit. kiri dikit kiri dikit jangan itu banyak banget itu banyak banget kebanyakan ya kebanyakan ya kiri kiri kiri lagi Oke, oke mantap kanan sekarang. Kanan kanan dikit, kanan dikit, kanan dikit. Nge. We we we we. Ngge itu pohon enggak awas. <tik> Ngge pohon Ya <tik> <tik> ini nge, nge, nge, jauh banget ya? Ya. Wah. Eh bisa. Ya gagal, bisa, ya? gagal. Helikopternya enggak ini. <tik> anjing enggak kan gua kata anjing-anjing. Anjing. anjing. anjing. anjing aduh, aduh. Susah, co. susah. Oke, bantu Bang Ya, coba Celakan, coba man. ya mencetnya WSD emak nampet ya? Iya, delapan lima empat enam. Harusnya ada turunnya. anjir Gua gue mau coba yang di tengah dong ini aneh. Yang di depan B enak nih. Aduh tegang. Yang depan coba nyonya. <laughs> <laughs> gue helikopternya lagi tegang anjing gue belum pernah lihat helikopter. Eh nge kok diem nge Ayo nggak baca. Tadi udah dikit lagi. Lagi apa aja? Tengahnya mana sih? depan depan naik deh dengar, tunggu Irman dulu oh. okay. pakai mouse juga ya? Engga, nggak nggak nggak nggak nggak mouse nggak dipakai sih mana nih pijat E ya pijat ya, E oh bisa di bisa nggak nah, ini, ini, ini ini yang di samping juga bisa di ini aja di Zoom pijat E oh, bisa oh Bia iya ini? Nim pencetnya, satu uh, satu doang ya. Iya, senjata Eh, man, man, man, nabrak, man, man Kalom, kalom, kalom, kalom, kalom Kalom, kalom, kalom kalau, sorry kalau, kalau, kalau, kalau, Gua, gua harus tinggiin dulu, tenang-tenang, gua paham gua okay, paham oke oke Oke-oke-oke Ah, fucking shit Yung komentator paling enak, anjing Komentator paling enak, <laughs> nge gitu Ibar gw hey. bebas, ngerin ngetan ini kita kebanyakan gagal duit kita dapetnya dikit loh ya, mau gimana Bi, lo mesti nyobain juga sih Bi Lo jangan ngomong gitu, lo mesti nyobain sih Bi Tenang-tenang, <laughs> tenang, tenang, tenang. bisa gua, ayo bisa ah. Perkara helikopter anjing iya <laughs> naik eh nah bisa mau enakan begini anjir ini satu ya iya sakit nih man man kalau, kalau naikin dulu <tuk> manajer meja lima empat enam w s ya ini gue naikin yeah. w naiknya tuh w ya naiknya w turunnya s sudah gitu doang <tuk> simple kok mas gampang kok sudah dia lebih anjing oh, yeah. <tuk> <tuk> <tuk> gue percaya sama sama lo sih man lu bisa, kan bisa, bisa bisa bisa okay. naik lagi nih kayaknya eh, kiri tuh guys, guys, kiri liril gue gue gue kanan kanan udah hancur hancur hancur yang kiri yang kiri Cuk. anjing nih eh, sama mosek berat banget Cuk. bisa enggak? bisa gak, bisa gak. Yo, yo, yo. kurang bawah sih man kurang, bawah, kurang sih. bawah sih kurang bawah sih di bawah oh, itu oh, dia oh. di bawah gak kejangkau, kau gak di kanan itu yang di atas oh, depan di atas. mencet apa sih kalau nembak gak dapet di atas anjing lu gak bisa anjir nembak gua dapet gua dapet gua dapet gua dapet gua dapet, gua dapet. eh woy Set. di bawah cok Co. tinggal dua nih tinggal dua agak naikkan, agak naikkan, ayo, ayo, bisa, yeah, yuk, yuk, gua, bisa, yuk. Gue naik, gue naik naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, sambil dikit, naik, gue sambil naik, sabar, sabar. Bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, gua gak bisa, bisa, bisa. Gue nggak usah di belakang, anjing. Oke, hancur, tinggal satu, tinggal satu. Hancur, oke, okay, lanjut. Eh belum, belum, satu lagi, yang yang satu lagi, satu lagi. Turunan dikit, man Boleh, turunan lagi, turunan, oke, oke, agak, agak, agak ke kanan dikit. Yuk, yuk, yuk bisa yuk, yuk lagi, lagi, lagi kalingan, kalingan, yuk nggak jatuh. bisa nggak bisa di bawah, di bawah, di bawah. Atau udah ada jatuh, jatuh udah. Oke, okay, okay. udah. Aja di kanan, di kanan, di kanan. Di kanan, yo, di, yo, kanan di kanan, tuh. Yuk, yuk. Yuk bisa yuk. Yang tuh tuh, itu susah banget cok. Hitung ya, aja tuh. Oke, okay. hancur, hancur, hancur, hancur. Belum? Tiga tuh. Belum cok, anjing cok. Kayak nggak kena gitu loh di sini. Dijangkauan gua kayak kena Nih nih tembak, tembak, tembak yang kiri, yang kiri, tembak. Okay, aman. Nice. Halo, Oke, aman, lanjut Berangkat bangka, bangka, dia nih guys bangka, yuk bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, bangka, dulu bangka, bangka, bangka, dulu Gua setinggi tinggi tinggi nah, ada tutor ini ya nanjing kalau udah ada yang handal sih enak cuk Gampang sebenarnya Gua ngeliat di youtube tuh gampang banget anjing Man bisa ngerem pelan-pelan Iya ya Tuh depan-depan yeah, yeah. tuh, depan jauh keliatan Awas ke laut jadi buktikan man. Buktikan lu lolos man, masuk tim skate man aiman <laughs> man bisa man. sini, bisa man fokus man please fokus fokus oke okay, tinggal yeah, turun man tinggal johan johan johan oke oke bisa pas pas sedikit lagi sedikit lagi ya ya ya naik naik naik naik naik naik naik nggak nggak nggak nggak nggak naik nggak naik nggak naik kalam kalam jalan jalan iya iya kalam kalam kalam bisa yuk bisa yuk <laughs> yuk bisa yuk bakar rokok dulu yuk yuk yuk oke oke bisa oke <laughs> gila gila gila gila. Gila gila gila gila. gila, gila. <sukai> <gulia> gila, gila, gila. <sukai> tapi itu masih masih kasar, masih kasar. Masih aman, aman lah, enggak apa-apa lah. Aman, aman, aman, aman sayang, aman kayak aman. Aman, aman, aman, aman. <sukai <sukai <sukai> aman. <sukai> Anak anjing. Aduh. Wah, bronzer dong gua ngin. Ih, mau mati lu, man. Anjing suyamarupatinum enggak tahu diri. Akan coklat. Eh lu pada dapat duit enggak sih?